Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula dalam Safiack. Hari ni kita akan react Agent Ali Season 3 Episode 5. Tak apa bossa, jom kita tengok top 3 kita. Kenapa Moon kecewa? Aku tersingkirlah. Bukan agent. Ah. Bukan out. Eh oh, tiga orang yang kat bawah ha. Ah. ah. Pergi dengan geng baru kau. Eh bossa. Pasal dia tak ada join prank tu ke? Oh my god, Rudy ni memang simple minded lah. Hey. Oh like Kim ah, Kim dia yeah. macam neutral leh, nah. Cuma Ali protest dia, Ali memang protest semua orang pun. Ali je yang serius, siapa lagi? Kan? Cepat terbalik pula. selalu yang lain Kim. yang serius. Kim. <laughs> yeah. Tapi aku tak suka ship ni okay? Aku tak suka ship ni. Alright? Aku masih rasa Ali dengan Ali. Ya, it was jailless. Oh no. Ya. Yeah. Bila ah, macam kena gigit semut je. So inilah team untuk season ni, microbug ni kan yang dibawa daripada season sebelum ni. Eh, uh, tak, selalunya bila rosak, saya bagi ejen kita aje. Saya tak tahu pun kena buat apa. Hmm, ya, yeah, belajarlah maintenance. Kalau nak belajar. Saya boleh tunjukkan Kata ejen uh, Techno kan lah awak. Nanti kita jumpa kat sana Okey. Dia memang apa opposite of Alicia lah huh? Alright, of course lah kan okay. Kami tengah tunggu ejen kita Nak servis gadget sebelum pusingan seterusnya Oh, saya boleh tengokkan Kau uh. <laughs> tengok Alicia kat background tu <laughs> Ini kan kamu punya Oh, haa -ha. <laughs> hmm. Tanya biasa. Eh cuma bla, tiba-tiba semua bla tempat ni. Aduh. Uh, Hah. Sekarang apa lagi? Ah sudah. Huh? Tiba-tiba beli kau. Kamu dah buat. Cuma cari apa? Hmm. Eh tembus tempat sama? Lah itu. Hahaha. Hmm. <laughs> Ice Maker. Oh, Kai, Kai, What? tolong aku dengan benda ni cak. Tidak eh, sudah sudahlah tu majo, eh. sebab benda kecil Kisahnya. je pun. Kau tak nak cuba buka <laughs> pintu ke? Oh, um, apa kau dah sound wave dia? Kau tahu sangat sistem di sini. Takut nanti makin rosak pula Entahlah kawan baru kau tu tolong Akai pun satu tak, tak nak tolong Kelakar betul Budak-budak cyber memang Apa? Cetek akal? Jadi. <laughs> <laughs> aku nak bawa masa berkawan dengan loser macam dia ni? Loser? Takkan ni? Aku tak heran lah kita tak, tak lah, Sam ni dia besi. macam, aku oh bukan doang. tak suka dia tau. <stitu> <tis> <tis> tapi dia macam awal lagi bro. Beli. <tis> kau tengok nanti, aku akan. Dia, dia rasa dia cool, darut. tapi dia tak cool pun sebenarnya. Kau nak buat apa? Tidak <tis> kau main pun Sam ni ah. Kau tak tahu apa apa pasal aku Tapi tak boleh lah, gaduh gaduh dia dah boleh berhenti gue. Betul. Betul cakap korang Ha? Backstory? Alex lagi yang bisa tahan dengan korang Balik training dengan beruang lagi bagus Alex di Indonesia aku, Indonesia dia Indonesia juga ke? Macam Indonesia celup ya. Rasa dia orang hantar aku kat sini pun Sebab nak aku pelah Oh Habis sebab tu, dia neuro At the neuro yang lemah pula. Nak bully-bully orang Dia bully je semua orang sanjung Hai. Sebab itulah habis dia macam cool tak cool. Kena, aku boleh ubah ceritaku. Cuba kau berbaik dengan ejek dia kat sini. Kan, apa kata improvekan e diri dia kau. Bergaul dengan diorang. Tak kisahlah kita dari mana pun. Sekarang kau dah kat sini. Bagus Ruiz Ali. Ini Betul tak Rudi? Susah sikitlah dengan Rudi. Ah, kan? tapi kita kena bagi dia masa juga. lah. Nah, kita dah kenal kita dia macam mana kan? dia dah lalui mesti dia pesan yang tekuk dalam arena ni kan? Tak lah kuat mana Hmm? Uh. Awak cemburu ke? Hah? Apa? Kenapa pula nak cemburu? Aku bukannya ada apa-apa dengan Ali oh, uh. bukan Maksud saya Sebab saya cakap dia pesaing Tahu amarah Maksudnya Memang ada lah Lul! Elisha? Haha <laughs> Eh mana Simple dia? Simple gila diorang Jangan merepet lah yeah, of course uh. lah Elisha akan panik. deny kan huh. Deny the ship Sip Aku pergi dulu lagi Benda ni perempuan-perempuan sembang kau ni sekejap. Kau silap Aku Saya ingat kuat kau oh, so Sebab Alicia Shah anggap dia sebagai rival eh? Kejadian blackout hari ini Sebenarnya adalah disengaja Dia rancang ah, Untuk Nak bagi dia orang dia pula Supaya lebih mengenali satu sama lain Berita dengan markah tertinggi sekarang Akan dapat memilih ahli pasukan masjid Oh seat dengan low seat ni <laughs> uh, Tapi bukan kau Ali Markah kau kena tolak sebab comot Oh, coba yeah, buat dekat ni. Apa kantin? So Ali tak dapat jadi Captain Oh, Alex jadi Captain Okay So Alex, Alisha dengan uh, Kim. Oh, masing-masing dah improve hai, dengan microbak. Singko suruh kita orang test power dengan kau. Memang lagi power dah kan. Ya, memang lagi cekaplah. Eh, jam kuat ni. Si. Dia ni pun kuat juga. Woi. Silas dia pun ada inject juga. Intel. Siapa yang bagi intel kat dia? Ada orang dalam juga. Oh, diura pun dia nak curi ke apa? Living. Oh, sementara tu ni pun tengok juga. Kai. Izual dengan ni. Kau dah sedia. Toss. Extract. Oh ya. Yeah. I guess Toss. Apa Dr. Akram nak extract microbe keluar. So dia dia tak dia tak kena control dengan apa? Singko? Ui, menarik, menarik, menarik Okay, so itulah dia untuk episod kali ni Kalau korang suka dengan episod ni Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe juga Kita akan jumpa di episod akan datang Okay, kita dah nampak lah dia punya story dia dah makin menarik Sebab kita ada 13 pihak pula kali ni ah, Kita ada ah, pihak Rizwan dengan apa DOS And then kita ada pihak Sinko dan juga geng-geng dia lah yang lama Lepas kita ada pihak Mata juga yang tengah On training. On arena tu. Yang tak tahu apa-apa. Uh, pasal mungkin. Ada second invitation. Kita tak tahu. And. So. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan. Bye-bye.